Selamat sore Inggrisnya apa kemarin selamat sore Selamat sore Apa bahasa inggrisnya selamat sore Good, good Halo evening. Selamat sore bahasa inggrisnya apa kemarin Good evening Bukan evening ya After Afternoon, afternoon. afternoon ya. Jadi ada good afternoon Bentar ya Good afternoon ya. Kalau selamat malam Good night. Good evening ya. Selamat malam itu good evening. Kalau good night itu selamat apa coba coba? Selamat tidur. Selamat tidur atau sampai jumpa ya. Jadi selamat malam itu bukan good night ya, tapi good i, good evening ya. Kalau good night itu artinya selamat tidur atau sampai sampai jumpa jadi nih misalkan Fatan sama temen temannya apa kumpul bareng gitu ya terus udah udah apa udah malam mau pisah gitu mau pulang ke rumah masing-masing bilangnya good good night boleh ya kalau selamat pagi apa selamat pagi good morning nah good morning bagus ya good morning ini ya, kayak lagi coba. Good morning artinya apa? Selamat pagi, selamat pagi, bagus. Good afternoon. Selamat sore selamat sore atau selamat siang. Jadi boleh sore atau siang. Jadi intinya jam 12 ke ke atas, jam 12 ke atas. Jadi jam 1, jam 2 itu boleh pakai. Good, good afternoon. Kalau good evening apa? Selamat. Selamat malam. Selamat malam, bagus. Kalau good night? Selamat tidur dan. Nah, selamat itu. tidur atau sampai jumpa. Jadi sekali lagi ya, jangan ketuker ya. Jadi kalau kalian menyapa orang itu jangan good night, ya. Soalnya kalau good night itu artinya selamat tidur. Masa baru ketemu udah selamat tidur gitu kan. Jadi good evening dulu, baru ditutup dengan good good night. Gitu ya. Oke, nah hari ini ada deh, kita akan belajar tentang ini ya, menjawab pertanyaan. Kita akan ada pertanyaan how How How itu artinya apa? Ada yang tahu? How How artinya apa? Bagaim? Bagaimana Bagaimana Atau berah, berapa. berapa Atau seberapa Lebih ya. Seberapa Nah ada how itu artinya bagaimana Kalau How are you Artinya apa Bagaimana kabarmu nah, Bagaimana kabarmu Bagus How Misalkan How Is your mother Artinya apa How is your mother Bagaimana umakmu? Nah, Bagaimana kabar Mama, mamamu. Nah kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kabar gitu ya. Jadi misalkan Pak Tam ditanyai kabar ibunya gimana, Mas Bagus tanya gini, How is your, How is your mother? Bagaimana ya? Terus kemudian, How is your exam? Artinya apa? Exam itu singkatan dari apa? Ada yang tahu nggak? Adik-adik. Exam Apa itu? Uji Ujian Exam nah, Exam sama tes itu artinya sama Yaitu apa? Uji Ujian Jadi misalkan nih Ibu ibu kalian nanya ke kalian ya Bagaimana ujiannya? Berarti Tanyanya gini How is your Exam nah, Coba ditudukan yuk Disebutkan bareng-bareng How is Your How is your e -e exam? E -e exam ya coba diterukan e -e exam. Nah, exam itu artinya apa tadi uji ujian e -e nah, ujian e -e exam itu artinya ujian ya kayak gini ya berarti how itu artinya apa adik-adik berbagai bagaimana ya, jadi kalau dia berdiri sendiri kayak gini artinya apa bagai bagaimana ya nah ada juga Adik-adik yang artinya itu seberapa. How old are you? Artinya apa? How old are you? Berapa usianya. Nah, seberapa Usiamu tuh kan. Jadi bukan bukan ini, apa? Bukan bukan bagaimana tapi beras, berapa usianya? How old. How old itu kan artinya seberapa atau berapa. Ya. Contoh lagi ya. How, how, katakan apa lagi ya. How, how. Artinya apa? How good are you in mathematics? how it, artinya apa? artinya bagaimana? seberapa bagus nah seberapa bukan berapa tapi se, seberapa seberapa seberapa bagus kamu dalam mate matematika. matematika coba saya tanya nih yang satu satu ya Matan, how good are you in mathematics? pandai nggak matematikanya Oke. pandai berarti gimana? I am apa ini? Am. Very good. I ini? Am am very. ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa saya Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Good ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? bagus. Coba Sanja. How good are you in uh, apa ya bahasa Indonesia? I'm good in in, in. bahasa ba bahasa Indonesia. Artinya saya bagus, ya, saya bagus atau saya menguasai bahasa Indo Indonesia gitu ya? Indonesia. Okay. Coba uh, sekarang rang video. How good are you in uh, uh, sport? How good are you in sport? Di di sekolah Rafi diajari olahraga kan ya? Iya. Yeah. Olahraga bahasa Inggrisnya apa? Sport. sport. Nah Berarti kalau ada pertanyaan how good are you in sport? Jawabnya gimana? I am very good in sport. Oke, okay, good. Bagus ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi how itu satu. Kalau berdiri sendiri kayak gini, artinya apa? bagai okay. bagaimana tapi kalau ada kayak gini artinya apa berapa atau sebe seberapa ya? ada lagi nih misalkan artinya apa nih how much is your bag berapa harga tas berarti how much itu artinya apa berapa Berapa bagus. How much is your is your bag? Artinya berapa harga tas, tas tasmu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi artinya itu bisa berapa, eh bisa bagaimana? Seberapa atau berak, berapa Nah, sekarang Mas Bagus hadirkan nih. adik Adik ya. Ada how plus Adjektif. Masih ingat nggak adjektif apa kemarin? Kata? Apa? Kata sih? Kata sefat. Oke, bagus ya. Nah, adik-adik kalau how ketambah adjektif itu artinya adalah uh, ini, seberapa. Ya, artinya seberapa. Contoh ya. How. How. Uh, how long is. Your, ya aja How big is your house? Artinya apa ini? How big is your house? Seberapa besar rumah kamu? Nah, bagus. Seberapa besar rumah rumah kamu? How big? Ya, seberapa besar? How big? Kata lagi. How? How? Uh, apa ya? How? How tall? Are you? Artinya apa? Seberapa tinggi kamu? Nah, seberapa tinggi kamu? Tall itu artinya ting, tinggi. Nah, jadi seberapa ya? Kemudian how uh, how smart is she? Artinya apa? Smart itu apa? Smart. Smart, apa artinya? Pin. Pin. Pin. Pintar pintar. Smart itu artinya pintar. Jadi kalau how smart artinya apa? Seberapa Atau pintar? Dia. Bagus. Nah, hmm. Seberapa pintar dia? Bagus tadi rapid ya? Rapidal saja ya, tadi ya? Nah itu how smart isi seberapa pintar di... Iya, nah gini ya maksudnya ya, jadi kalau how ketambahan kata sifat itu artinya sebe, seberapa. Nah, sekarang nih, kita hari ini akan belajar arah ya. Jadi kalau ada detailnya gini, gini. How, long, how far is your house from your school? Kira-kira ini artinya apa ya? How far? seberapa? Seberapa jauh rumahmu nah, dari? dari Oke, okay, bagus. Seberapa jauh rumahmu dari dari sekolahmu? Sekolah. jadi ada nih kan, rumahnya jauh banget dari sekolah. Ada yang dekat, ada yang cuma jalan kaki aja gitu ya. Nah, sekarang Mas Bakri tanya nih satu-satu ya. Coba, how far is your house from your school? Jawabannya kira-kira gimana? Ngarang nggak apa-apa ya. Misalkan 100 meter atau berapa meter gitu boleh. Ya, coba. Gimana, profit Coba. Kira-kira jauh gak kamu temahmu dari ini? Pelahan. Jauh? Jauh ya? Berapa? Kalau kalau ini berapa menit? Kalau ini. Kalau diantar. sekitar 20 sampai 10 menit. 20 10 sampai 20. <laughs> Jangan 20 10 tapi 10 sampai 20. 20. Oke, okay. berarti eh uh, how far berarti uh, jawabnya gini ya. Apa? Mungkin itu sekitar 1 1 uh, 2 kilo ya kayaknya. 2 kilo ya. Itu 2 kiloan. Oke, okay. berarti jawabnya gini. It's ya. Yeah. It's about It's about tan To 20 menit, boleh. Nah, coba di, coba di ini uh, apa disebutkan ini apa? Rapid. It's it's about, about 10, 10 to, 20 to 20 20 minutes. minutes. Artinya sekitar. Is about itu artinya segi sekitar. Sekitar 10 sampai 20, 20. menit. Gitu ya. Oke. Okay. Coba saya coba Mas Bakti tanya ya. Nanti jawab pakai ini ya. How far is your house from your school? It's about 10 to 20 minutes Oke, okay, good Berarti kalau jumlah ini Jumlah jaraknya mungkin It's about About 5 km Berarti it's about 10 or 20 minutes Itu kalau waktunya Tapi kalau jaraknya itu 5, 5 km-an ya about itu artinya apa tadi? Seki sekitar, sekitar. Uh, about itu ada dua ya, dia ada ya. Pertama itu artinya tentang ya. kalau yang kedua itu artinya seki sekitar ya. Nah, ini kalau apa hitungannya jarak atau waktu biasanya diartikan seki sekitar, sekitaran gitu ya. Jadi nggak kurang lebih segitu gitu ya. Oke, sekarang Mas berarti tanya Sanja. Sanja, how far is your house from your school? it's about 10, 10. 10. is about and it's it's about uh, berapa km is about tadi It's 10. about 10 10 minutes 10 minutes 10. 10. Okay. N, it's about three. Or, or, three, jangan pakai N, or, uh, or, or, or it's about five. The, berapa? Oh, ini Coba berapa? Oke, okay. kilometers, bagus ya. Nah, ini jangan pakai N, tapi pakainya or. Atau, gitu ya. Jadi ini kan dia ang angka, apa maksinya berapa lamanya? Kalau yang ini itu dia apa? J. Ja? Jaraknya, boleh dua-duanya Kalau kayak gini jawab dua-duanya boleh ya, Atau satu aja juga boleh ya Oke okay, bagus, Sandra ya Oke okay, sekarang Pak Tani, Pak Tani hello Halo, Oke, okay, Pak How far is your house from your school? About 5 To 10 Minutes 5 to 10 minutes, oke okay. Oke, okay. it's a very it's very Short ya, dekat ya berarti ya Oke, okay. uh, ya itu ya. It's about ten, uh, five to ten minutes, gitu ya. Uh, Oke, okay. nah begitu ya teman-teman ya. Berarti how far tadi artinya apa? Seberapa? Seberapa Tegang. jauh, gitu ya. Jadi jauh itu kan kalau nggak tahu nggak tahu ininya boleh dijawab dengan dengan waktu, gitu ya. Jadi kalau nggak tahu jaraknya berapa boleh dijawab dengan dengan waktu. Sekarang lanjut lagi ya. Dan hari ini kita belajar nanya. Nanti habis ini kita belajar arah. How long. How long. Long itu artinya apa? Panjang. apa Nah, seberapa panjang. Nah, seberapa panjang. Nah, how long. Long itu artinya panjang ya. Itu artinya berarti seberapa panjang. Jadi, uh, maknanya ada dua adik-adik. Adik. Pertama itu seberapa panjang, ya karena long itu artinya apa? panjang. panjang, bagus. yang kedua seberapa lama. Nah, jadi ada dua ya, artinya itu bisa seberapa panjang atau seberapa lama. contoh nih mas, berarti kasih contoh ya. how long is your ruler? Nah, ada yang tahu nggak? how long is your ruler? ruler itu artinya apa? apa panjang oh. Rural penggaris bagus. Rural itu artinya pengga penggaris ya. Kalau pengha, penghapus apa? Eraser. Nah eraser good bagus ya. How long is your rural artinya bukan seberapa lama tapi seberapa pan panjang. Karena nggak mungkin masa peng, apa peng ini <laughs> apa peng, penggaris seberapa lama gitu nggak mungkin ya. Tapi kalau kayak gini. Artinya apa ini? How long is the video? Tega apa kamu kamu video. Gak ada kamunya apa Seberapa lama video, video videonya video. gitu. Loh. Jadi misalkan uh, apa? Kamu mau nonton YouTube nih, kamu mau nonton YouTube. Tapi ibu ibu apa? Mama kalian sudah sudah nonton. Kemudian kalian nanya ke mamanya. Mama ma uh, videonya itu berapa lama sih gitu? how long is the how long is the video jadi, ya. jadi maknanya itu tergantung konteksnya kalau yang pertama itu artinya apa seberapa seberapa apa kalau yang atas yang ini adik-adik seberapa seberapa panjang nah bagus kalau yang bawah seberapa Mata lama. nah oke okay, good ya nah itu adik-adik ya jadi how how itu apa uh, how long Artinya seberapa long panjang, tapi kalau dalam bahasa Indonesia artinya bisa seberapa panjang, seberapa lama. Nah coba kita latihan lagi ya, supaya kalian terbiasa ya. Oke, ada kata kayak gini. Nih. How is your long is your apa ya? How long is your? Artinya apa? How long is the tree? Seberapa apa? Seberapa apa, seberapa tinggi pohon pohonnya Bukan tinggi ya, seberapa pan panjang. Mungkin pohonnya itu sudah di sudah dipotong ya, sudah dipotong. Jadi nggak nggak ke atas lagi. Jadi sudah sudah apa sudah ini ya? Apa sudah sudah ini sudah jadi sudah jadi batang gitu ya? How long is the The tree berapa panjang sih? Misalkan 2 atau 3 3 meter ya. Tapi kalau kayak gini. How long is your vacation in Bali? Seberapa lama liburan kamu di Bali? Nah bagus ya. Seberapa lama liburanmu di liburanmu di Bali? Nah, oke, okay. Mas Bagzi tanya nih. Kemarin kalian habis liburan kan, coba. Mas Bagzi tanya ya. Uh, Sanja, how long was your holiday? Uh, ke kemarin kamu waktu waktu liburan pergi kemana, Sanja? Liburan ini, sekolah. Ke Jogja Ke Jogja Oke okay. berarti gini How long was your vacation in Jogja Jamnya gimana nih How long ya, Berarti jawabnya gini ya How long Karena sudah terjadi Pakainya gini How long was your vacation In Jogja Jawabnya gimana berapa lama berapa hari gitu misalkan Oh itu lima hari Mas Bakti enam hari itu gimana it-it-it was ya boleh it was, it was, was, was, was. berapa ya? udah lupa <laughs> waktu ke Jogja kemarin berapa hari berapa hari berapa empat delapan hari delapan hari ya is apa it was eight apa days days days ingat kalau dia lebih dari satu ditambah apa ditambah s ya kemarin sudah ya eight it was eight days ya delapan delapan hari jadi langsung dijawab eight days gitu juga boleh nggak perlu pakai it was coba Coba kita ulang ya, Sanja ya. How long was your vacation in Jogja? Siapa ya? days. Oke, okay, good, bagus ya, kayak gitu ya. Kalau How long, artinya seberapalah lama dalam konteks ini ya. Oke, okay, sekarang Rafid yuk. Halo Rafid? Halo Rafid. Halo. Rafid. Halo. Kemarin liburan kamu kemana Rafid? Ke Bogor Ke Bogor Oke okay. How long was your vacation in Bogor? Gimana jawabnya? It was Satu bulan It was One One One One Bagus ya It was one One month. one month. Artinya satu bu satu bulan atau boleh jawab gini it was four weeks. Boleh kan? Nah, boleh satu bulan, boleh empat empat minggu. Karena satu bulan itu terdiri dari empat minggu. Empat minggu Jadi boleh jawabnya boleh kayak gini. Boleh one month, boleh pakai four four weeks. Boleh. Ya? Jadi tergantung kalian bermain bermain kata aja. Gitu, ya? sekarang fatan yuk fatan kemarin liburan kemana fatan rumah ke tadi tuh neraka ke mana ke neraka apa neraka masa ke neraka kemana neraka. nama apa nama kotanya apa Hah? nama kotanya apa nama tempatnya apa tadi Ra? Ra Oke. Okay. Coba how long was your vacation in that place? Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? How long is your Jawabnya? It was berapa hari itu di sana? Patan. It was 5 days. 5 5 days pakai s ya. 5 days. 5 days. Ada ada ada s-nya Patan. Kenapa? Karena apa ini? Lebih dari nah, lebih dari satu. Kalau kalau ingat Adik-adik ya, kalau dalam bahasa Inggris, kalau lebih dari satu pasti belakangnya ditambahin ditambahin s. -nya. Kalau pokoknya kalau satu hari berarti one One day, nggak perlu di, nggak perlu ditambahin s. Tapi kalau dua, gimana dua? Two, two days. Two days. Nah kayak gini ya, ade ada ya. Oke bagus ya, ada-ada ya. Ingat, how long itu artinya seberapa la, lama. Kalau dalam konteks ini ya. Tapi kalau yang atas ini artinya seberapa pan, seberapa panjang. Nah, jangan ketuker ya. Nanti nanti besok hari apa? Hari hari uh, hari Senin latihan lagi hari Sabtu ya hari Sabtu latihan lagi oke lanjut ya Adik-adik ya sekarang gini nih uh, tadi ada adjektif ya sebutkan uh, kata sifat coba ada ada bareng bareng yuk kata sifat itu apa aja coba apa aja contohnya silakan bareng bareng nggak apa apa nggak bahasa Inggris nanti kalau salah jangan takut nanti dibenarkan mas Batu ayo ini um, apa Iya. Apa? Apa, Sanja? Oke, Mas Bakri, kasih contoh ya. Le, lazy. Tadi sudah ada smart. Siapa lagi, ayo? Kata sifat. Ada lazy, ada smart. Ayo, patar ini Oh didi ada ya, ada didi Hangry apa? Hangry, hangry ya? Oke, okay, hangry bagus angry. terus. angry bagus, set Nah, nah, nah, nah, apa-apa Apa? <tuk> Happy. Happy, oke. Okay. Apa tadi, Fatan? Fatan, ngomong apa tadi? Iya, Apa? Iya, Tuhan. Oke. Okay. Anu ya, Fatan, suaranya agak, agak jelas ya, Fatan, ya? Mungkin agak dideketin nih, mic-nya, supaya kedengaran. Oke, okay, ini ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya, oke. Okay. Nah, berarti, kalau ditambah how, otomatis artinya apa? Sebe, seberapa. Ya, berarti kalau how lazy artinya apa? Seberapa Seberapa, seberapa males kamu nah, Seberapa males Jadi misalkan seberapa kamu males. Ngerjain tugas nih Ngerjain tugas tapi ogah-ogahan gitu Terus kemudian ditanya sama gurunya How how lazy artinya apa? Seberapa ma males. males Kamu kok males banget sih Seberapa males kamu ngerjainnya Saya ngerjainnya sambil tidur bu gitu. Misalkan how lazy How lazy, okay. ya. tambah adjektif ya. Kemudian kalau how smart, artinya apa tadi? Seberapa? pintar? seberapa pintar, nah, seberapa seberapa pintar. bagus. Misalkan nih ada yang nanya nih, how smart is your mother? Artinya apa? Seberapa, seberapa pintar? pintar. Nah, seberapa pintar mamamu gitu loh. Oh, mama saya itu pintar sekali. My mother is very, is very Fari. smart gitu. Jawabnya boleh kayak gitu ya. Kemudian, how hungry artinya apa? Seberapa, Seberapa lapar. lapar. Oke bagus, seberapalah lapar. Lapan. Misalkan apa makanannya nggak nggak mateng mateng gitu ya? Apa ibunya bangunnya kesiangan, jadi lupa masak. Kemudian bilang uh, ibu ibunya, ibu kalian atau mama kalian tanya ke kalian, how hungry are you artinya apa? Seberapa lapar. Seberapa lapar kamu? kamu. Seberapa lapar kamu gitu loh? Lapar banget bu, amperi. I'm very hungry Jadi how hungry Kalau how angry apa berarti? Seberapa, seberapa marah Seberapa marah How angry is your father? Artinya apa? Seberapa marah? Seberapa marah? Papa? Papa, papa. Jadi papanya kata Papa kalian misalkan marah gitu ya Jadi di, marahnya kayak gimana gitu Marahnya seberapa gitu Kayak gitu ya Kalau kayak gini how sad? Seberapa sedih. sedih. Nah, seberapa sedih. Ya. Seberapa sedih. How sad. Nah, misalkan apa, ada kucingnya hilang gitu ya. Ada kucingnya hilang. Kemudian ditanya. How sad are you? Artinya apa? Seberapa sedih kamu. Nah, seberapa sedih kamu. How sad are you? Nah yang terakhir sudah jelas ya. How happy? Seberapa senang. Nah seberapa senang. Kayak gitu ya. Adik-adik intinya kalau ada how kemudian sama adjective itu artinya Seberapa? Sebe makanya ada kayak gini misalkan ya artinya apa ya how deep deep hmm. itu artinya apa da? Dalam? dalam silahkan gini ya Dalip. berarti kalau how deep artinya apa Seberapa dalam? seberapa dalam? Seberapa dalam? Misalkan seberapa dalam lubangnya? How deep is the the hole? Ya? Hole itu artinya apa? Lu? Lubang. Lubang. Hole itu lubang. Jadi how deep lubang. is the hole? Seberapa lapang, uh, seberapa dalam sih lubangnya gitu? Lubangnya dalam banget. Jawabnya tadi. It's, misalkan jawabnya kayak It. gini tadi ya. It's about 10 It's meter misalkan is about 10 10 meters artinya apa 10 meter. sekitar 10, 10 meter. meter Kalau 10 meter itu kan sudah udah kayak sumur ya jadi hati-hati yeah. maksudnya gitu loh Nah lihat ya how deep dan seterusnya ya adik ya jadi nanti kalau nanti besok latihan lagi ya besok latihan lagi nanti kita fokus di sini Nah sekarang Adik-adik hari ini kita akan belajar arah ya Ntar ya Mas Bakti ini kita hari ini akan belajar tentang direction. Apa itu direction? Ada yang tahu nggak direction? Ah, arah. Tadi sudah dimasih tahu. Arah ya. Arah itu bahasa Inggrisnya direction. Coba disebutkan bareng-bareng -bare yuk. Direct, direction, direction itu artinya arah. Nah, direction. Nanti, nanti hari Sabtu dilanjut lagi ya Sebentar, sebentar Mas Bakti buka dulu bukunya Kalau kalian ditanya misalkan uh, Ditanya orang Kalau ini arah ke arah ke sekolah mana Kalian bisa jawab nggak Kalau dalam bahasa Indonesia Bisa Bisa ya Tapi kalau bahasa Inggris gimana Bisa nggak um... Belum ya Nah ini makanya diajarin Mas Bakti ya Oke okay. sekarang kita ini dulu ya Tanpa melihat ini Melihat apa bukunya Mas Bakti Kira-kira nih, kalau arah, arah ini, arah uh, kanan bahasa Inggrisnya apa? Kanan. Right. Right, bagus. Kalau kiri? Left. Right. Oke, okay, bagus ya. Yeah. Itu arah, arah ini ya, arah, arah petunjuk. Sekarang arah mata angin. Ya, arah mata angin. Kalau utara bahasa Inggrisnya apa? Utara itu. Apa utara? Depannya N. Depannya N. North. North, good. Ya, ini arah mata angin ya. Bar. Kelang. Kalau utara itu mm. north. North. Apa tadi north? Utah. Utara. Utara. Kalau selatan? South. South. Okay. Oke, adik-adik inget ya, kalau ada uu biasanya bukan dibaca uu tapi au. A au. Ya berarti bacanya gimana south. south coba tirukan mas Bakti ya south south south, south. south. good south coba lagi south south, south. south. nah ingat ya oo dibacanya apa a au kebanyakan ya tapi nggak semua ya. nanti intinya kalau ada oo biasanya dibaca a, -A. artinya apa setelah selatan barat apa barat barat eh uh. barat barat kalau nggak tahu timur dulu deh kalau nggak tahu timur dulu deh barat itu west barat west bagus ya barat itu west barat kalau timur s ada tahu nggak bacanya benar gimana coba jangan takut salah ah. fatar gimana timur gimana tahu nggak coba Kalau Rafi, gimana? Tibur? Is Tulisannya kayak gini ya Bacanya is. Bukan S, tapi Coba tirukan Mas Bakti Is Is Is, is. Bacanya kayak gini loh Is Is nah, ada T-nya, ada tehnya nya belakang ya. Is Is nah, Kayak kayak direm Kayak direm pakai teh. Is. Nah, is Is Nah, direm ya Is Coba Rafi yuk Is Nah, is ya. Patan Is Nah, good Didi Is Sanja. Is nah, Oke, okay, good ya Bukan S ya Kalau S itu S campur <laughs> Bukan ya Is artinya ti Timur, timur. Nah, Artinya timur ya okay, Kayak gini ya Ini namanya arah mata Arah mata angin Angin Nah, tadi udah ya tadi arah mata angin kalau arah biasa itu ada ada right ya. sama ada ada left nah. bukan bukan left lift, tapi left coba tirukan mas bakti nah. left left, nah, left artinya ki kiri right Tan -tan. kanan kanan coba ya nah. bagus ya nah hmm. sekarang coba kita akan belajar cara menunjukkan arah ya, menunjukkan arah Bentar ya, Mas Bakti uh, ini dulu. Mas Bakti lihat slide-nya dulu. Ini Mas Bakti dulu pernah ngajar soalnya. pakai slide dulu ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke, okay, eh uh, kalian kalau di sekolah diajarin ini enggak? Cara, oh ini kalau arah ke sini, belok kiri, belok kanan gitu diajarin enggak kalau di sekolah? Sudah sampai situ belum? Baru ya, oke. Okay, nah ini kita belajar lagi ya, supaya kalian mantep ya. Oke, okay, sebentar. Mas Berarti ini dulu. Iya. Yeah. Sebentar uh, okay. ya, sebentar ya. Nah, adek-adek, sebentar ya. Oke, kita belajar dulu ya. Oke, Mas Basti share screen lagi. Mohon maaf, ini Mas Basti slide-nya ada banyak. Sebentar ya. Nah, kita mulai dari sini aja dulu ya. Adek-adek, kalau ada tanya ke kalian, gitu. Kalau misalkan ada orang tanya ke kalian, kalian ngasih tahu gini, lurus aja gitu. Bahasa Inggris, Bahasa Inggrisnya gimana kira-kira? Lurus. Go. Go. Go, ahead. go straight. Straight. Bukan go ahead. Kalau go ahead itu artinya ayo. Go straight artinya apa? Lu? Lurus, ya. Go straight. Artinya apa? Tadi Adik-adik go straight? Lurus. Lu? Halo. Artinya apa go straight? Lu. Lurus. Bagus ya. Go straight itu artinya lu. Lurus. Kalau belok kiri, bahasa Inggrisnya apa? Kiri tadi apa? Kiri tadi apa? Left Left Oke, okay. kalau belok kiri apa? Turn? Turn, turn, left. turn left, bagus ya. Ada yang sering pakai GPS enggak? Ada yang sering pakai GPS enggak? Kalau pakai GPS left. itu kan, Turn, turn left Pakai ya. oh, GPS, buat GPS, GPS, GPS, GPSnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasanya? Kalau mama kalian hmm. atau ayah kalian? Indonesia. Ada Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, ada yang bahasa Inggris. Turn left tadi artinya apa? Belok. Belok kiri. Belok kiri. Bagus, ya. belok kiri. Belok. kiri. Kalau belok kanan? Turn. Turn right. Good. Yeah. Turn right. Nah, tinggal diganti aja. Tadi kan left, sekarang right. Bagus. Good. Yeah kemudian uh, kalau ini apa kalau apa kalau balik berbalik balik putar balik putar balik putar, putar balik, balik putar balik atau muter balik balik arah ya putar balik atau balik, balik arah balik uh. turn pakai turn juga turn ah turn around turn around, artinya apa? putar Run. putar balik, turn around ya, jadi misalkan ada orang yang salah jalan bilangnya apa? turn turn around, artinya putar putar balik jadi balik lagi ke jalan hmm. yang tadi ke gitu ya. kemudian, nah ini ada ada banyak ya coba mas Bafi, ujikan ya hmm. ada kata uh, Uh, ini uh, apa ya? Ada tadi ya, ada go head itu juga boleh sebenarnya ya. Ada continue artinya apa? Continue, continue, continue ini kelihatan gak? Kelihatan gak Adik? kelihatan? Nah, nah, oke, kayak gini kelihatan ya. Coba continue artinya apa? Continue itu bersambung bersambung bagus ya sebenarnya artinya ada dua ya tadi Rafid benar continue itu ada dua pertama artinya bersam bersambung kalau kalian main game atau main apa itu ada tulisan continue gitu ya itu artinya lanjutkan yang kedua artinya te terus lanjut aja lanjutkan nah lanjut aja lanjut atau lanjutkan jadi misalkan nih kalian apa pergi ke pergi ke tempat suatu tempat gitu ya kemudian kok ragu-ragu gitu kemudian lihat Lihat apa Google Map ya Google Map bilangnya itu continue artinya apa terus terus It aja goes. terus aja nggak perlu nggak perlu belok terus aja pokoknya lanjutkan aja ada pakai keep going artinya sama lanjut lanjutkan Dan waktu ini nanti ya pelan pelan ya besok kita hari Sabtu hari hari Sabtu kita ulang lagi nanti tambah lengkap ya nah gini ya. Uh, sekali lagi ya, ada go straight, ada turn left, apa tadi kiri belok kiri, turn right, sama turn, turn around ya, turn hmm. around Ada tadi benar uh, sebenarnya ada kata go, go ahead boleh ya, tadi profit ya, itu sama, artinya lo lurus ya sama ya. Cuma go ahead itu jarang dipakai, soalnya dia itu maknanya ada dua, pertama, pertama itu artinya lurus Yang kedua itu artinya ayo, ayo gitu ya Oke, okay, um, so, nah Adik-adik ya, coba Perhatikan, ada go straight Head, turn left Turn right, ya Nah, kemudian, nanti kalau menunjukkan arah Ya, adik-adik, itu ada kata gini Ya uh, Ini ya, ada kata Until Itu artinya sam Sampai ya, Sampai Contoh nih Ya Uh, go straight until kuda nil. until alpha, alpha mart artinya apa? Go straight until alpha mart artinya apa? Go straight lurus tadi artinya apa? Lurus, lurus sampai alpha -mart. alpha mart, bagus kemudian nih turn left alpha yeah. yeah. Bentar ya tadi ton ada kata artil ada kata true true itu artinya mele melewati nah, melewati true itu artinya melewati mele, true bawah kiri melewati artinya, true jalan jalan udirman artinya apa, artinya apa? belok kiri melewati Jalan Sudirman. Bagus ya, true artinya apa? Mele melewati. melewati. True tadi apa? Antil sam, sampai true mele sampai melewati. Melewati. Kemudian, nah ada lagi true misalkan lagi ya, Mas Rakti pakai ini dulu ya, karena ini lebih lengkap ya. Bentar. Ada nanti kalau ini boleh ini. Uh, Nah, ini true artinya melewati ada in, ada kata gini lagi misalkan uh, next to ya next to tadi kemarin sudah ya waktu di ya waktu awal-awal ya sudah ya misalkan terus kemudian your your school atau my school sorry my school is next to mosque nah ini bacanya apa oh. tadi Bukan, bukan Mosku ya, tapi Mosk. Coba tirukan Mas Bakti. Mosk. Mosk. Nah, bukan mosk, Mosk. Adakahnya, ada ada apa? Ada key-nya. Mosk. Mosk. Nah, Mosk. Jadi bukan Mosku ya, mosk. tapi Mosk. Nah, my school is next to Mosk. Artinya oh. apa? Eh, uh. sekolah saya ha? Next to artinya apa? Masihnya tidak? next to. Terus, yang lah. Where is my school? Ini ada pertanyaan kayak gini ya. Where is uh, sorry, where is your school? Where is your school? Jawabnya kayak gini. Nah, next to tadi apa artinya? Di, se, sebelah. di sebelah atau di samping. Nah, sebelah atau di samping. Jadi misalkan kalian ditanya kayak gini ya. Uh, sekolah kamu di mana? Where is your school? Jawabnya gini. Go straight until Al Alfamat. Ya, kemudian kemudian terus jalan Sudir Sudirman. Belok kiri melewati jalan Jalan Sudirman. Nah, yes, sekolah man. saya, sekolahnya Mas Bakti itu di sebelah Mas, mas Masjid. Mas. Kayak gitu ya. Jadi ini ini masih ini, masih awal. Nanti kita besok Sabtu lanjut lagi, nanti lebih lebih kompleks ya. Ingat-ingat ya Adik-adik ya. Mungkin ada yang mau nyatet dulu, silakan ya. Ini ya, ada straight, turn left, turn right, turn up. Ini dulu aja. Nanti besok ditambah lagi ya. Silahkan, Kalau mau difoto boleh, dicatat boleh. Lebih baik dicatat ya. Sudah tahu dicatat ya. tadi. Oke, okay, gak apa-apa ya. Good, bagus berarti ya. Oke. Okay. Nah, Adik-adik ya, coba sekarang ini aja deh. Uh, Uh, tanya simpel aja ya, simple aja. Uh, ini deh, uh, tanya uh, yang oke, okay, saya tanya Fatan dulu. Fatan, di dekat rumah Fatan ada apa Fatan? Ada ini enggak? Yang dekat rumah Fatan, uh, ada ini enggak? Uh, ada Alfamat enggak? Dekat rumah Fatan. Sekitar 100 meter aja Fatan, enggak usah jauh-jauh. Ada, ada ada Ada ya? Oke. Okay. Kalau ada yang nanya gini, Fatar, Where is nearby by Alfamart? Nearby itu artinya Alfamart ter terdekat, nearby ya. Coba diikuti Mas Bakmi bacanya gimana? Nir? Near nearby. Nearby. Artinya terdekat. Ter Kalau Sorry. kalian Uh, ini kalau kalian buka gojek Atau Google apa gitu ya Itu ada tulisan nearby Artinya apa nearby Ter... Terdekat Dekat, gitu ya Nearby Nah berarti kalau ada kata Where is nearby Alfamart, Nah ini Fatan dulu ya Fatan coba tunjukin dari rumah Fatan ke alfamat itu Fatan Kira-kira bagaimana Tadi ya pakai arah ini ya Pakai arah ini dulu Nanti besok lebih ini lagi Coba Ayo, go, lurus apa gimana coba? Dari rumahnya apa, Ya lurus. Lurus, berarti go? Go straight. Otel. Sampai apa? Lurusnya sampai apa? Lurus sampai rumah besar. Rumah besar, oke. Okay. Sampai apa? Sampai apa? Sampai rumah besar. Rumah besar, oke. Okay. Berarti go straight. Until Big the Big house Oke okay. terus kemudian turn. Apa? Turn. Apa? Turn? Turn left Oke okay. turn left Oke okay. terus Go straight Turn left and go Go straight oke okay. terus Antil apa? Sampai apa? Lurusnya? Soalnya kalau nggak sampai antil nanti bablas ya. Nanti kalau nggak apa nggak langsung be, apa nanti ke bablasan. Sampai apa? Go sampai apa? Sampai toko. Sampai toko. Tokonya itu alamat itu? Sudah. Toko kecil. Toko kecil, oke. Okay. Berarti goset ambil antil, apa uh, small? Toko bahasa Inggrisnya apa? Shop. Shopping. Shop, bukan Shopee. Shop, shop. Kalau Shopee itu tempat tempat jualan online. Ya. Shop. Until small, small shop. Terus bagaimana, kata? Hah? Habis ini gimana? Sampai Sudah nyampe. Oh, situ ya. Berarti small shopnya ini maksudnya Alfamat. Ah. Oke, small shopnya nya ini Alfamat ya maksudnya tempat beri. tempat beri apa? Oke. Oke, okay, berarti A uh, Alfamatnya di sebelah apa? Sebelah ini. Di seberangnya atau bagaimana? Um, uh, kan tadi maksudnya Mas Bakti nanya Alfamat kan? Terus kemudian ini kan lurus sampai sampai toko kecil. Nah, hmm. Alfamatnya itu apanya toko kecil ini? Di sebelahnya atau di depannya atau di belakangnya atau bagaimana? Di depannya. Di depannya, oke, okay, berarti uh, the uh, sorry, Alfamat is in front of apa? The small Mall. Shop. Nah, ini ada kata in front of, artinya apa? Di depan. Nah, di depan. Bagus. Alfamart is in front of the small shop. Bagus ya. Nanti sudah bisa. Oke, sekarang ini ya. Sekarang apa? Uh, kita mulai ini dulu. Nanti sisanya kalau nggak. Ini ke bagian besok ya. Nggak apa-apa. Besok, besok hari Sabtu ya. Siapa ya? Uh, Rafit dulu. Rafit ayo. Rafit. Uh, yang di dekat rumah Rafit ada apa aja? Rafit. Halo, Rafit. Mm, halo. ya di dekat rumah Rafit ada apa? ada apa kayak ada kantor polisi kayak ada apa kayak gitu yang di dekat rumah Rafit uh, A Ada apa nggak? jarang main keluar ya. <laughs> Coba diingat-ingat di, di dekat aja nggak usah jauh-jauh. misalkan 100 meter gitu di dekatnya rumahnya ini. Nah, Rafit. Ada ini enggak, ada Alfamart tadi enggak, atau Indomaret gitu enggak? Itu jauh. Jauh ya? Oke, okay. yang dekat apa? Warung Padang. Warung Padang, oke okay, bagus. Where is? Nearby, apa tadi? Rapit, nearby. Di dekat. Oke, okay, di dekat bagus. Uh, uh, Padang, Res? Rest, Tahu? Restoran. Restoran Padang, maksudnya ya? Oke, okay. silakan yuk, rapit yuk dari rumahnya rafit drone sun drone left sun left bagus terus lurus itu apa tadi straight go go go straight go straight oke okay, go straight Until apa sampai apa soalnya kalau lurus nggak nyampe itu nanti takutnya kebablasan gitu ya go straight until? Dia... Itu Big Apa house <laughs> Big house lagi Apa itu big house maksudnya Apa itu rumah besar Oke okay, boleh ya Jadi jangan-jangan kalian rumahnya deketan gitu Big house Oke okay. terus Apa nah, ini gimana turn left turn left oke okay. Ternyata lagi <coughs> and go straight go straight, straight, bukan straight straight, coba turun kan mas Bati straight straight hmm, good. until until until itu yang kayak gerbang selamat datang itu oh until gate gate gate itu artinya gerbang gerbang desa Oke, okay, gitu. Terus, terus, right. Turn right. Oke. Okay. Gak ini ya, terus, jauh juga terus, ya. Turn right, terus, terus, Berarti turn right. And, uh, <coughs> ini, turn right. terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, dekat apa terus, terus, di dekat terus, terus, terus, terus, dekat terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Kok alhamdulillah lagi. Rumah makan padangnya itu di dekat apa? Rumah, misal, rumah kayak, sakit. Rumah sakit. Pusat mas atau rumah sakit? Iya pusat mas Oke okay, berarti ya uh, rumah padang restoran. Restoran. Itu di sebelahnya di sebelahnya persis atau di depannya atau bagaimana? Di sebelah. Sebelahnya. Berarti padang restoran is next next to Medical, medical center. Medical center tuh kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Pus. Puskesmas. puskesmas. Center itu artinya pus. Pusat medical itu kese. Kesehatan. Artinya pusat kesehatan. Kalau orang bule ya orang bule dipakai puskesmas gitu mereka nggak nyambung gitu ya. bilangnya medical, medical center. Gitu ya. Oke okay, kayak gini ya. Oke okay, bagus ya. Ingat bacanya gimana tadi ada-ada? Go. Go straight. Go straight, ya. straight. Bukan strike. Straight. Straight. Nah straight. Ini ya. Bacanya kayak gini. Uh, bacanya kayak gini ya. Gimana ini bacanya? Straight. Straight. Nah straight. Bukan AI ya tapi AI. Straight. Oke okay, ya. okay, bagus ya. Oke, okay, sekarang Sanja yuk. Didi di akhir ya. Iya yeah, Mister. Ya, lo. Sanja, loh. Sanja, di dekat rumah Sanja ada apa Sanja? Masjid. Dekat, ya? Masjid. Oke, okay, bagus. Well, kalau Mas Bakti nanya gini, ke masuk katakanlah Mas, kata Mas berarti bertamu di rumah Sanja gitu ya. Kemudian Mas Bakti tanya gini, where is Nirvai mosque? Jawabannya bagaimana? Silakan dari rumahnya Sanja. Terus dan left, bagus, terus. And left. terus belok kiri, terus. Pamister. Apa? gimana, Sanja? Lalu. Dan, ya, Dan, lalu itu Dan. Teranglah, Dan Teranglah, Dan terus Terang, Shay Right, oke Dan Dan Then, turn right lagi. Turn right lagi. Turn, right. turn left. Oke, okay, then. Turn right. Terus? Abis belok turn. kanan kan tadi apa? Karena right. ada belok kiri kan, mister. Ya, terus? Abis belok kanan. Oke, okay, bagus. Dan turn right, terus? Abis belok kanan yang ini, terus kemana? Antil. Antil bagus. antil. Kalau nggak bisa Inggrisnya, bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Antil? Small no shop. Small, small shop, oke okay, bagus. Small shop. Terus? Um, small shop. Wall Street. Wall Street, oke okay, bagus. Wall Street ya nah, gosre terus, terus. antil antil bagus antil masih main ya antil oh, ya. jarang keluar ya senja ya iya jarang <laughs> oke okay. oh, antil apa sampai apa seingetnya aja nggak apa apa toh mas Bakti Salah, juga nggak ya, tahu kan seingetnya ya, aja nggak apa juga. antil apa duitopet uh, terus... mm. apa oke okay, okay. kan lurus oke okay, okay. terus masjidnya itu di oke okay, terus gimana masjid the most... Mas, apa? the most is di dekat apa masingnya? Itu di seberang small shop itu. Oke, okay, bagus. The most is, nah adek-adek, kalau di sebelah tadi apa? Next? Next to. Oh, ya. Kalau di seberang itu? A, across. Across, ya, kalau di seberang itu most is across the the small shop. Nah, kayak gini ya Apa tadi? Across artinya? Se? Seberang Jadi di seberang jalan Jadi ada adep adepan Tapi ada di Di seberangnya Ada jalannya di tengah-tengah Itu namanya se seberang Across Beda sama in front of ya Kalau in front of itu di depannya persis Tapi kalau across itu di apa tadi Di Di se seberang Jadi kalau in front of artinya apa Di di depan Good. Kalau Ini Kalau apa? Kalau across Di Nah gitu ya Beda ya Di depan sama di seberang Oke okay, seterah kiri uh, Didi Didi yang dekat rumah didi apa? Musola Oke okay, Where is mosque ya Bilangnya sama Where is nearby mosque musola, kak, musola sama ini Musola sama masjid itu Itu kalau dalam Bahasa Inggris sama ya, bahasa Inggrisnya mosque, ya. Karena ya. tujuannya tetap ibadah Oke, okay, lanjut yuk Kira-kira Where is a nearby moss? Jawabnya gimana? Turn right Turn right Turn right Until Until uh, Air mancur gitu loh Oke, okay, water Water fountain terus dan dan turn right, turn right bagus uh, sampai seberapa jalan terus belok jalan, kiri gitu dan right, turn right, and turn left turn left, gitu aja. Turn, then, turn left. Then, Last. kemudian terus, kemudian belok kanan turn, turn right belok kanan lagi? ya, okay. yeah. turn right. terus terus until until uh, maksudnya itu udah sampai gitu oh turn right oke okay. terus kemudian masjidnya di sebelah apa? Atau nah, di mana, konteksnya di dekat, atau di depan, atau di sebelah, atau di belakang gitu boleh. The most is dekat perpustakaan. Oke, okay, the most is near dekat itu apa? Near, near, near. near dekat, near perpustakaan apa? Ada tahu gak, teman-teman? Perpustakaan, -teman, like, library, ya. library. Oke bacanya bukan li tapi lay library library, library. Oke, ya library oke kayak gini ya adik adek ya nanti ya untuk hari sabtu kita lanjut lagi ya kemarin mohon maaf ya soalnya hari senin mas Bakti sakit ya jadi lanjut hari hari sabtu eh, sabtu nanti dilanjutkan ya Nah, nanti hari Sabtu kita belajar yang lebih lengkap lagi. Nah, ini kan ada in front of, ada beside, ada across. Gitu. Nanti kita akan belajar ini. Nah, tadi itu masih pemanasan dulu ya. Soalnya nanti besok itu mas bakti kasih tahu yang lebih uh, ini. Apa yang lebih, sedikit lebih ini. Apa sedikit lebih? Sedikit lebih apa itu? Lengkap. Jelas. Lengkap. Gitu ya. Lebih lengkap dan jelas. Nanti kita akan main kayak gini nih. Nah, Nanti kita akan main kayak gini, kira-kira kayak gini gimana gitu ya? Nanti kita, apa hari Sabtu kita akan main seperti, seperti ini, Jadi datang ya? Ada-ada ya? Ya, yeah, Mister. Oke, okay, uh, kalau gitu kita tutup aja ya? Sudah sore? Nah, nanti kalau apa kalau mau Ramadan, ya kalau Ramadan itu nanti uh, apa jadwalnya agak siang ya? Soalnya nanti kalau apa sore kan kalian mau buka puasa kan? Jadi mungkin jadwalnya mulainya jam 3 atau gimana gitu ya? Nanti didiskusikan yeah. ya Uh, supaya kalian enggak ini juga ya Oke okay, uh, Kayak gitu ya teman-teman ya Mas Bakti tutup uh, Didi, Fatan David, Chandra uh, Ada pertanyaan Sebelum Mas Bakti Dada, tutup Ada Mister Ada ya Oke okay, kalau gitu Kita ketemu hari Sabtu lagi ya Ada, ada ya Oke okay, Mas yeah. Bakti tutup ya Assalamualaikum selamat ini Selama diserat okay, Waalaikumsalam Halo.